Saya sampaikan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ingin memosisikan ini. Rubi tadulako, harganya murah hanya 25.000. Bisa bayar di tempat atau COD. Tapi dengan syarat ketentuan yang berlaku Beliannya pembelian 50.000 kayaknya ini. Ini murah banget. Ini natural, Anda bisa lihat ini. Kasgusokannya. Oke terima kasih. Sebanyaknya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas dan salam sehat.